Uh, ketika paper kita diterima atau publish uh, Maksudnya uh, Rayakan itu maksudnya Kita semacamnya bersyukur Dan kita ucapkan Selamat dan terima kasih kepada Para ko uh, Para penulis yang lain Dan ini adalah bentuk Etika yang baik gitu ya, Good etik Ini menunjukkan bahwa paper kita itu Bukan hasil kita sendiri uh, ada kontribusi dan uh, kerjasama dari tim yang lain ya, Contoh saya email ke dosen Ya saya bilang, congratulations on the accepted publication in the journal And thank you for the valuable collaboration during the publication process Best wishes for future achievement Ya ini saya email, waktu okay, itu so saya lagi di Indonesia dan ia belum ketemu dosen, jadi saya email ke dosen-dosen ke, ke, ke author yang lainnya. Dan kita e, tidak sampai di situ, ya. Setelah itu, kita harus pikirkan juga untuk penelitian berikutnya. Gitu. Adapun jika paper kita ditolak, ini contoh email dari jurnal terkait penolakan terhadap uh, paper saya, ya dia bilang however that your contribution only partly fits within the scope of our journal. Jadi dia bilang paper saya hanya uh, memenuhi dalam scope kecil dari jurnalnya. Jadi kan Journal of Hydrology ini dia cakupannya lebih luas dunia, sementara paper saya cakupannya di arid keciman di daerah, kering di Saudi Arabia jadi tidak uh, sesuai dengan skop jurnal ini, alasannya begitu dan bagusnya dia, uh, editor bilang kembali I believe that the subject deal which is more suitable for a jurnal such as the nation below jadi editor juga memberikan rekomendasi uh, jurnal apa aja yang cocok gitu, yang relevan untuk bidang saya Nah, ketika ditolak ya kita sabit lagi ke jurnal lain yang lebih relevan. Kemudian uh, kita perbaiki paper kita merujuk uh, saran reviewer dan editor dan kita ambil manfaat uh, dari masukan-masukan para editor dan reviewer tersebut. Kemudian yang ketiga. Uh, Jangan menyerah ya, penolakan itu biasa itu dalam proses submit paper ini. Bahkan yang sekarang publish di q yang di jurnal terbaik mungkin sebelumnya mengalami juga penolakan gitu. itu jangan menyerah terus mencoba. Yang kelima, eh, sedikit saran mengenai menulis ini dari saya. Uh, pertama, kita mulai menulis dan submit paper sekarang juga, gitu. Karena kenapa waktu itu cepat berlalu? Uh, terlebih untuk kasus seperti saya, mahasiswa S2, hanya punya waktu dua tahun saja, uh, 2 tahun. Sementara dari mulai submit ke publish, itu enam bulan atau bisa sampai setahun, belum lagi proses penelitiannya. Jadi semakin cepat, semakin bagus. Kemudian yang kedua, carilah ide penelitian yang menarik. gitu, Tapi dari sudut pandang pembaca, jadi topik kita harus update sesuai dengan kondisi sekarang. Itu. itu akan lebih menarik bagi editor dan juga pembaca. Saran yang ketiga, ya tentunya kita harus perbanyak output, Terbanyak input agar output kita juga uh, semakin baik. Kita terbanyak baca, studi literatur untuk memperbaiki uh, kualitas tulisan kita. Karena menulis paper itu merupakan uh, keahlian, ya, uh, skill dia. Semua orang bisa, asalkan butuh uh, latihan yang sering. Oke, okay, kita akhiri dengan quotes. David Meet tentang bagaimana menulis itu adalah proses berpikir ya.